Ketika engkau datang Mengapa di saatku ku tak mungkin Menggapaimu Meskipun telah kau semaikan cinta Di balik senyuman indah Kau jadikan seakan nyata Seolah kau belahan jiwa Meskipun tak kira lagi Untuk menjadi pasanganku Namun ku yakini Cinta kau kekasih hati kita gitu suka Untuk dimengerti semua ini Kita terlambat Meskipun kau semaikan cinta dibalik balik senyuman indah Kejadikan seakan nyata Seolah kau belahan jiwa Meskipun tak mungkin lagi Untuk menjadi pasanganku Namun ku yakini Cinta kau kekasih hati Ibu tak mungkin lagi Untuk menjadi pasanganku Namun ku yakini Cinta kau kasih hati Di balik senyuman indah Kau jadikan seakan nyata Seolah kau berlahan Meskipun tak mungkin lagi, teman jadi pasanganku. Namun, ku yakini cinta kau, kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi, teman jadi pasanganku. Namun, ku yakini. Cinta kau kekasih hati